Hujan itu rahmat, datangnya dari Allah, memberikan keberkahan. Jadi, kamu gak boleh ngeluh. Oh iya ya, kan hujan Allah yang ciptain. Pas hujan turun adalah waktu mustajab untuk berdoa. Hmm. Oh iya, kamu ingat gak doa waktu turun hujan? Allahumma Sohiban Nafian Ya Allah Turunkanlah Hujan yang bermanfaat Benar tuh Kita minta sama Allah hujan yang manfaat Bukan hujan banjir Kebayang kan Kalau hujan gak turun Sungai kering Tanaman pada mati Kita bisa mati kelaparan Terus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 Ayat 48